Assalamualaikum, kini itu kita udah buka, uh, buka ya? Nah pamannya hitungin, nah pamannya hitungin. Anak bayar HP, Sidin sudah menukar Oppo A12 RAM 464 warna biru uh, hari ini ya. Aduh, ini guys, warnanya uh, harganya cuma 2.ta200 kurang seribu A12 RAM 464 ya. Ini udah ready Oppo A12 A5s. Opo A92, Renault, A1 sudah ready, A31 juga ada, wahyu oh, buruan guys, hmm, A12, Ram3, Ram4, A5S, Ram3, A92, ram 8, 128, Renault. Jersy, si tertinggal udah HP tadi nah. tertinggal HP di konter Ju di Sidin. ada apa? untuk saya. Tertangguh. Sekalinya HP-nya hanyar yang tertinggal tinggal tuh di sini nah. Ini HP-nya. Orang dikurangi harganya, Pak. Nah. Oh, harga tengah malam. Harga tengah malam, ya, Di sini harga kepadaan Harga tengah malamnya. Harga tengah malamnya. Nah, itu kurangnya turun. Kurang. Nih ada deh. Warnanya nih. Kuhi warna biru, Guys. belum bentar. Ini warna biru. Oh, okay, jangan-jangan. Guys, coba lihat dulu kita. Uh oh, elegan banget, halo, uh, iya, halo, ini ini halo, halo, halo, halo, halo, dua mata dua oh, mata halo, eh, tiga halo, matanya halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, 464, nah harganya cuma halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, Demi anak demi Bisana anak belajar anak. Di, ibu online, di online di rumah Ini turunan pak sudah ya loh, tuntutan tuntutan zaman Jaman OLD kan jaman apa? Rumi kan HP, bagus Bagus di sini, nah Lagi-lagi, nah Iya, siap Wah, siap Dini, saya sekolah-sekolah Kan kurang Kan kurang Akhirnya pas, A12 di sini Iya Mencalok untuk kemari Tapi ada yang kembali tadi di sini Jadi juga tukar wah, Ini lagi kita... Wah, iya, siap nyala-nyala, uh, nyala. bagus sekali. Isi dento. Berapa megapixel? Berapa megah yuk? Uh. Kenapa meganya Gina? Nah. Mega anak siapa? Nah, ini meganya nih kawan. Nah, di belakang di belakang sini kau meganya. Belakang. Kamu juga ada nih pulang? Gina, nah. Aiy. Duduk. Ayah kalau nih salah-salah juga. Masihnya bagus kameranya. Ini Solo bagus. Kameranya, nah, 13 megapiksel. Nah, Indonesia berikut. Indonesia. berikut. Aku mau biar dulu sih, kan. Jadi kameramen. lain kita-cita ulenyo, Presenternya Mas kita Masih merasa tuh Udah sama lain kayaknya bisa gitu juga Tapi ada ya kalau bonus lain Masya Allah Ya biasanya bonusnya Surprise Wihihi Surprise <laughs> Anak demi Anak menukar HP Ini kenapa tau WP ID Bila. Itu mah ada kawan WP lalu ya Bisa Kira ya? Kau ada Wah loading lagi nanya. Ini, nah masuk. Salah. Oh, wpid pantas. Ya salah pilih. Jalan jalan. Email ada pak? Eh. Nah, nah Bung, so ya itu.